takut takutnya, aku takutnya kena kopi Rai Kalau yang ada sama aja nah, hmm. ada juga, dia bisa malam Malam emang gelap emang Malam, malam Malam Oh, gampang lah Lagi deh, paling, Ntar doang menit kalau, kalau. Kenapa sih? Kan anak -anak ya, Mau gimana sih ya Men Iya lagi Tahun lalu gue berponis Sekarang berponita lagi Kelapan aja tenang. kemang juga ibu ibu saya kemana aja kok deket aku, aku, aku yang kamping iya kemang gue bukan cek, cek, cek. Hai Jakarta malam duduk duduk gue oh, ayo Kemang, di Kemang. King the king of the king of the, the kak aku di Jakarta Akan, sebenernya kelihatan gitu Kayak penampakan anjir <Gusuk> Bukan itu, aku liat lokasinya dong boleh, nggak? boleh Ga boleh ya, ini ya Cafe jauh gelap banget, udah usah hai Mampu kau, ya? Bang cewek ya nggak semua hai hai hai hai hai udah dulu lagi ya hai hai hai biasa Nggak ada lagi gelap Aku banget Apa oh, hari lu ketong Kenapa Yang berapa satu malam lu mau Aku dua setengah jam rangkai Ari Asli salah Ya masih manis banget belum gitu itu, gue Oh, ya. oh. di mana kak di dulu sih? gua bilang emang okay. tuh? di kemang satu kemang 1 juta malam emang, murah banget Aku ngangen lancar, aku nggak. Kamu hey. main ke delapan, emang? Hmm. Jujur li, panas ini. Satu malam udah berapa jam benar kamu? Love you katanya baru-barusan mau udahan, belum sampel. Si Kalau lagi las, dua menit Apakah kalian bisa juga, sayang Nyuruh-nyuruh doang Kemana setelah ya. Kita Kita kopi ya bang. la Loh sakit jatuh mamak, minta nomor Bang kamu Enak, Hai, Mini soket sentrum Bekasi, Jauh terima kasih Kok, Lu mirip Ortega? lagi? Itu lu? Sampai